Halo teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan teman-teman di padang rumput ini. Teman-teman, pinggir kali, teman-teman. Wadidau, tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, teman-teman ya, supaya kita dapat banyak mainan di sini. Teman-teman, hore! Yuk, kita mencari teman-teman. Di semak-semak ini, katanya banyak mainan ya. Kita cari ya! Wadidau, benar kan teman-teman lihat ini? Wih, wah, mainan apa nih? Wow. Widih, didih, didih. kita berhasil mendapatkan mainan Wow, doser teman-teman, Bulldozer doserin namanya teman-teman. Wadidaw, matukan teman-teman. Wadidaw, kita langsung kumpulkan aja teman-teman ya, oke? Goreng, ya. Ja. kita lanjut mencari teman-teman. Udah dapat satu nih teman-teman, lihat ini. Oke, kita lanjut mencari ya. Wadidaw du dudu -du -du -du -du -du -du -du Wow, Widih, Wow. Waduh, kita dapat ini ekskavator atau mobil beko, teman-teman. Widih, mantul sekali pokoknya ada, Wih, wow, kita kumpulkan teman-teman ya. Wih, mantul sekali ya. Wih, oke deh. Siap-siap-siap, kita lanjut mencari teman-teman. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, teman-teman, biar dapat mainan yang banyak. Wih, waduh, apa nih, teman-teman? Wih, wow, masih baru ini, teman-teman. Wadidaw, wow, ternyata ini mainan. Wih mobil pemadam kebakaran teman-teman Liatin warnanya merah ini teman-teman. Wih di wow, mantul sekali ya. Wih kita langsung taruh sini dulu teman-teman nanti kita kumpulkan ya. Kita lanjut mencari dulu. La la la la la la. Saya kira masih ada enggak ya? Du du du du Apa ani teman-teman? Wah Wajidaw, nih, teman -teman? Wow, warnanya pink teman-teman. Wow ini adalah Truk jam teman-teman. Wow, ada sekroknya juga nih teman-teman. Wow, sekroknya warna putih dan warna-warni pokoknya sekroknya teman-teman. Lihat ini teman-teman. Wah, mantul sekali teman-teman buat ngangkut pasir ini teman-teman. lihat ini. Wih, masih baru lagi nih. Kita kumpulkan di sini, teman-teman, ya. Wih, kita dapat banyak, teman-teman. Masih lagi itu lagi, teman-teman. Dapetnya kita, teman-teman. Wih, kita lanjut mencari, ya. Dimana kamu mainan? <tiga> Sembunyi di mana, ya? Lalalala. Eh, lalalala. Apaan ya, teman-teman? Wow, kita berhasil mendapatkan mobil warna merah super truk, teman-teman! Wow, ada pancingnya ini, teman-teman. Liatin, wih, berarti ini namanya mobil keren, teman-teman! Super keren nih, liatin ini truk keren, teman-teman! Buat muat apa, buat apa namanya ya? Buat mancing atau mengangkat barang-barang berat, teman-teman! Wih, didih kita kumpulkan ya, teman-teman! Di sini, teman-teman, wadidaw, mantu sekali ya! Wih, kita lanjut mencari aja. <laughs> Lalalalalalalalal, Dimana ada lagi teman-teman? Kita mencari ya. Wih, wadih Ada lagi truk apa ini Wow, ini adalah truk teman-teman. Wow, Animal World. Wow, ini buat muat binatang teman-teman. Wadidau, dalamnya ada sapinya teman-teman. Lihat ini. Wow, ada sapinya teman-teman. Lihat ini. Wow, sepertinya dia lagi mau antar sapi ini teman-teman wow mantul sekali ya wadidaw kita kumpulkan ya teman-teman wih mantulnya wow dapat banyak sekali <laughs> Oke kita lanjut mencari ya teman-teman la lalalala, lala, wih wow ada lagi teman-teman wow Mobil truk besar ini teman-teman, wah truk oleng ini teman-teman. Wih tronton ini teman-teman, rodanya ada dua nih di belakangnya nih. Oh berarti ini truk tronton kepalanya warna putih, baknya warna biru teman-teman. Wih buat muat muat pasir nih teman-teman. Mantul sekali, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sepertinya udah habis teman-teman, gak ada lagi tuh liatin. Kita dapat ini aja, nggak apa-apalah. Wih kita kumpulkan dulu teman-teman, kita ambil dulu yang tadi. Wow, lihat nih teman-teman Wih, kita dapat banyak sekali pokoknya mainannya nih Wih, mewah teman-teman, lihat ini Wow, mewah-mewah sekali mainan kita teman-teman Perburuan yang sangat-sangat mantul dan amazing teman-teman Wajidaw, lihat ini Wow, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman Supaya besok kita berburu mainan lagi dan dapat banyak lagi, oke Wah, mantul